Oke okay, si abang Hati-hati bang Hati-hati Hati-hati <laughs> Of course I am, what the hell? Okay, because you have like huge tits, so I just have to see that Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, yeah Oh fuck <laughs> Suaranya gede banget Oh fuck Itu <laughs> <banget>. oh, <laughs> saat nanti Kau dan aku Kan bertemu lagi <laughs> yo yo yo yo yo teman teman selamat datang kembali di channel tonton aja masih bersama saya Samudi yo yo yo Ahmad Seperti biasa kali ini admin yo kembali Yaitu berbagai macam cuplikan konten-konten yang Mungkin lucu ya Semoga lucu ya teman-teman Biar kita yo yo <laughs> biar kita nggak stres, kita hiburan dulu. Sebelumnya admin ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini, yang udah setia nonton channel ini. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Oke, WhatsApp. up? Oh my god, your Oh, ini yeah, cewek I'm apa so... cewek mungkin? Of course, I am What the hell. I okay, think okay. you have like huge tits. So I just have to see that. Oh, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah. no ya yeah. oh fuck wah iya, iya, iya, iya, iya, iya, oke iya, iya, mau sama sama ngeprank ya iya, iya, ternyata dua-duanya sama sama kena prank juga oke oke iya, main iya, iya, iya, udut udut udut dulu. kaya saya kawasan ini mah, kaya ini mah parah si bawa berat sebelah parah si bawa ya ini anak yang ditinggal jungkel oke okay. oke. tak lo kaya kawasan ini mah baleni. baleni itu ulangi ya teman-teman. temen baleni mon, ulangi mon Berharap suatu saat nanti Kau dan aku kan bertemu lagi Oke, video masih viral di berbagai macam media sosial teman-teman Si bapak yang kaos hitam ini mau memberi bantuan Tapi dia ngomongnya menggunakan bahasa Arab Oke bapak air. Bapaknya dan insya Allah, Saya akan memanggil mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan Uh, apa namanya pembukaannya itu menggunakan bahasa Arab. Entah itu dia mau melakukan bantuan untuk bedah rumah ataupun bedah ganti pompa ataupun bantuan, pokoknya sejenis bantuan sosial teman-teman. Tapi ngomongnya menggunakan bahasa Arab dan bapaknya ini <gifat> dikira sudah berdoa. Dia amin sambil amin gini oke. Okay. Sama admin juga nggak ngerti artinya. Mungkin kalau admin ngobrol sama orang Arab mungkin dia ya gini juga mungkin karena nggak tahu artinya. Karena kalau kita biasa Beribadah, berdoa, semuanya menggunakan bahasa Arab. Mungkin kebiasaan bapaknya kalau mendengar lantunan suara-suara yang berbahasa Arab, gini juga mungkin ya. Saya selalu untuk bapaknya. Tiga tiga. Oke, okay. <laughs> pakai kopel, enggak? <laughs> dia posisinya salah, bro. Perahunya kecil, emaknya badannya agak gede udah gitu dia agak condong ke belakang seperti liat ya, juga agak condong ke belakang dia. Coba kalau condongnya ke depannya udah jemblungnya ke depannya ke belakang, <laughs> lagi, <laughs> lagi, lagi <laughs> Oke okay, si abang Ati-hati bang At hati hati Hahaha Hahaha Hahaha Temennya ini malah nggak bantuin Megangin tangganya Malah dibiarkan gitu aja Coba kalau kok oke okay. <tuh>. <laughs> terpental bro. Ketawa lagi mereka, mereka ketawa lagi. Aduh. Okay, uh, ada bapak-bapak yang dapat bantuan dari orang Arab karena dia menggunakan apa pembicaranya itu menggunakan bahasa Arab dan si bapak-bapaknya itu mengamin-aminkan kan. <laughs> Aduh, saya selalu untuk bapak yang mendapatkan bantuan Semoga rezekinya selalu lancar Amin, ya Aduh, dan untuk yang di cuplikan yang pertama ya tadi ya teman-teman Siapa nih yang biasa main omegle Pasti, saya juga pernah main apa namanya Omegel kayak gitu, Omid TV dividing loh admin Sering ketemu orang yang macam-macam itu banyak Kata yang lagi colai ada yang, aduh, astagfirullahaladzim Pernah, makanya sekarang udah gak pernah buka bukain Umi tv lagi Kalau Umi TV masih, biasanya masih buka kalau Umi TV Sekedar ya untuk sehari hiburan aja teman-teman Untuk saling interaksi sama teman-teman yang berada di luar daerah atau di sana Biasanya kalau main Umi, Umi TV ya, Umi TV ketemunya orang-orang yang satu negara dan mereka lucu-lucu, ada aja tinggalnya. Tapi kalau admin bermain Omegel itu pasti ketemunya orang-orang Barat yang... Yang apa... Uh, dia nampilin wajahnya itu yang aneh-aneh. <laughs> Oke, okay. mudah-mudahan menghibur dan menyenangkan ya teman-teman. Oke, okay. sebelumnya admin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan... Bahagia selalu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.